Kabar-kabarin kali ini adalah temulawak mangga yang bermanfaat untuk kesehatan dan kesehatan tubuh kita. Bermanfaat untuk penyakit mah penyakit lainnya. Temulawak mangga ini bermanfaat untuk kesehatan kita dan juga Dikonsumsi satu minggu tiga kali. Kalau kebanyakan temula, makan temulawak mangga ini, tubuh kita tidak akan baik. Maka konsumsilah satu minggu tiga kali. Jenis temulawak atau rimbang ini bermanfaat buat kita. Agar mendapatkan cara yang baik, maka, temulawak mangga ini bisa buat lalapan. Cara mengelupas samula, temulawak rimpang ini sangat mudah, guys. Atau, pertama-tama kita ambil lalu kita jenis rimpang ini kupas kulit bermanfaat dari karya vitamin dan gunakan agak berguna untuk penderita asam lambung kalau terlalu tipis semakan rasa pahitnya ini akan terasa di lidah jadi usahakan agak tebal aja mengirisnya tipis-tipis kita hilangkan kulitnya Nah seperti ini hasil dari keupasan yang sangat tebal Ini bisa dikonsumsi buat lalapan dengan sambal Satu minggu, tiga kali bagi penderita mah Kurang nafsu makan, gangguan pencernaan, asam urat, dan yang lainnya Usahakan mengkonsumsinya satu minggu tiga kali ya teman Jangan tiap hari karena tidak bagus buat tubuh kita kan, Dan banyak lagi yang manfaatnya Maka dari itu konsumsilah tanaman rimpang mongga ini ya ini jenis temulawak Selama satu minggu tiga kali dan sangat tidak dianjurkan mengkonsumsinya tiap hari. Karena tidak baik untuk kesehatan pada tubuh kita. Karena kita sangat tidak suka jangan penderita, sakit, apapun dalam tubuh kita. Maka konsumsilah tanaman nimbang ini dengan sebaik-baiknya untuk telah 8 dan buat jejakmu juga. Konsumsi dengan sebaik-baiknya, agar mendapatkan manfaatnya, dari tanaman rimpang temulawak mangga ini. Dalam tanaman rimpang, bukan kunyit putih saja, bukan temulawak saja, banyak lainnya, yaitu sejenis jahe, kencur, kunyit, lempuyang, yang bengle dan yang lainnya Jangan lupa like